Jadi gimana? Mau nikahin apa enggak nih? Kalau nggak mau nikahin, gue balik kerja lagi. Sibuk kerja lagi. Enggak? Ya udah bilang deh dulu. Siap. <tuh> <tuh> <tuh> cikera cikera cikera video terbaru kita terbaru ikutin vlogging aku hari ini so kita mau kemana hmm, kita mau main air Hi, kalau udah main air siapa sih uh, masalahnya udah cuacanya udah panas guys paling enak tuh kita main siram siram main air Oke. so uh, mami mau ajak kalian kemana hari ini um, Ya, udah ditungguin aja vlogging aku. <mit>